Baiklah sahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai Bagi kalian saat ini, pembina memberikan informasi menarik nih persahabatnya Di hari libur kalian semuanya, happy weekend <gif> Kita kabar pertama persahabat ya, ada yang spesial banget nih Idola leksangan kita memang seperti anak SMP aja nih persahabat ya Masya Allah, walaupun sudah mempunyai Abang Fatih Terlihat penampilan berdala yang mengembak gadis luar biasa Doakan Seling terbaik. Mudah-mudahan Leslar selalu sehat, bahagia dan rumah tangganya langgeng. Amin. Ya robbal Alamin. Di postingan ini mempersahabati ya banyak sekali tanggapan komentar yang positif diberikan dari persahabat Yakni dari akun Instagram Um 45 mengatakan "Masya Allah, gelis pisan si Bunda L katanya tuh, "Bersahabat ya, memang cantik banget ya idola kesengan kita ini. Penampilannya selalu luar biasa, tidak pernah gagal. Apalagi kalau manggung, bersahabat ya selalu saja spektakuler nih, penampilan Bunda Lesti Kejora." Dukungan terbaik bersahabat ya, dengan pentingnya henti tentunya mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita berikutnya bersahabat kita simak juga ini ada momen spesial kemarin saat Papa Bilar ini tentunya naik motor boncengin Bunda Lesti dan ada modus dari seorang Rizky Bilar ya sahabat <laughs> ya seperti ini tentunya emang modusnya para cowok sih saat boncengin cewek Ini persahabat ya begini nih Motornya digas nih persahabat ya Setirnya diangkat langsung direm mendadak Hingga tentunya Bunda Lesti Ini langsung memeluk spontan Papa Bilar Tuh, Aduh ada masalah banget ya Inilah modus dari seorang Rizky Bilar Terhadap istri tercintanya ada-ada saja kelakuannya persahabat ya Masya tapi buat kita bangga Buat kita bahagia sekali melihat postingan ini masalah luar biasa Semoga mereka selalu sehat dan bahagia Momen ini pun diripas oleh akun dunia Anuska Lesnar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Modus para cewek kalau boncingin ceweknya ya begini nih Motornya digas, dirinya diangkat, dijatuhin dan dierem Aduh jumlah harap bersabar katanya itu bersahabatnya yang jumlah Harap bersabar karena ini ujian sekali ya Melihat keromantisan kekiutan yang natural dari Lesti dan Rizky pilar Dan selanjutnya persahabat kita simak juga Degungan spesial dari inggisnya sahabat Dotaing underscore Leslar Ia menginfokan bahwa vlog lebaran Leslar di Cianjur Ini vlog pertama persahabat ya Ini tinggal 67.000 lagi pecah di angka 1 juta viewers Yuk sama-sama bersahabat ya, sebelum jam 9 pagi wajib pecah nih untuk vlog terbaru le spesial lebaran di Anjur Ini vlog pertama bersahabat ya, lebaran pertama Leslar barang BBL di Anjur Yuk sama-sama kita kompak dan solid, buktikan kekompakan dan kesulitan kita sebagai warga Kunoha Untuk selalu setia mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita berikutnya persahabat kita simak juga ini ada momen spesial yang bikin kita penasaran ya part kedua dari vlog sebelumnya semalam sudah di up kembali vlog terbaru spesial lebaran di Cianjur dan kita tentunya makin penasaran di part keduanya karena bunda lesi kejoram ini menyampaikan bahwa sudah terpenuhi ngidam sate kambing persahabat ya hingga membuat papa Bilar kaget nih wow kira-kira tentunya Kejutan apa yang akan disuguhkan Jangan kemana-mana persahabat ya Tentunya tetap selalu update Kabar-kabar terbaru, kabar baik Dan kabar menarik seputar Lel Siner Ski Channel Diva TV Tentunya persahabat ya Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia Dari idola kesayangan kita Dan berikutnya juga persahabat ya Kita sambung dengan Abang Fati Yang selalu menjadi Pusat perhatian warga Cianjur Masya Allah banget ya pokoknya BBL masih baik aja Sudah dikerumunin Ingin tentunya diajak foto bareng. aduh luar biasa banget ya Pokoknya kita bahagia sekali Alhamdulillah kebahagiaan Kita rasakan Saat melihat Bunda Lesti, Papa Bilar, Abang Fati Dan keluarga serta tim Selalu menyuguhkan Kejutan spesial, kabar baik Untuk kita semuanya Jangan kemana-mana persahabat ya Kita masih menunggu kejutan lain di hari ini Selamat berakhir pekan Masya Allah banget ya, happy weekend semuanya Semoga apapun yang dilakukan Diberikan kemudahan dan Kelancaran untuk kita semuanya Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, meminucapkan Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh